Sebaliknya waspadai jika harga USD/CNY terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.98058 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.97638. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.